different diseases different people and different stories all fighting a common enemy stigma tahun 2007 ketika seorang remaja turut bahagia dalam euforia kelulusan SMA, Pak Agus jatuh saat bersepeda. Setelah dibawa ke puskesmas, Pak Agus baru mengetahui sebuah kenyataan bahwa dia mengidap penyakit kusta. Sayangnya, itu sudah terlambat. Kusta itu kalau bisa Mengetahui kusta itu dari awal, sebelum terjadi kecacatan, ciri-ciri awal tentang kusta itu yaitu ke becak, putih, uh, kulit agak kebal, dan mati rasa. Dan di dalam becak itu tidak gagal. Kusta bukanlah penyakit kutukan. Kusta juga bukan penyakit turunan yang tidak bisa disembuhkan. Gusta dapat disembuhkan tanpa terlanjur cacat bila diketahui sejak awal. Kebanyakan orang enggan berobat karena malu, karena khawatir akan terdiskriminasi. Kalau sudah terlanjur terkena kusta, itu pemutusan mata rantai kusta itu harus berobat. Sekali minum obat kusta, itu jadi tidak bisa menularkan penyakit itu lagi. Jangan bicara tentang kusta Tetapi bicaralah dengan penyintas kusta Dan beri mereka kesempatan Menceritakan kisah mereka Sebab Luka kusta lebih cepat pulih Daripada luka stigma uh, Pengalaman Baik saya uh, uh, Dulu pernah saya bermain ke rumah teman. Pertama, biasa-biasa eh, saja. Setelah saya pulang ke eh, tempat duduk yang tadi saya duduki itu dibakar. Nah, disitulah saya merasakan eh, minder atau kejahati. Pikiran saya, apakah orang-orang mau menerima saya? Orang yang pernah mengalami kusta adalah warga negara yang tidak kehilangan sedikit pun haknya untuk hidup sejahtera. Kekurangan yang mereka miliki harusnya bukanlah penghalang baginya untuk mendapat hak-hak dasar serta dilihat dan diperlakukan tanpa beda. Menjadi pasif karena penyakit kusta tak berlaku bagi Pak Agus. Semangatnya tak patut diragukan kaki dan tangannya tetap kuat berdiri di pinggir rel kereta api untuk menjaga warga agar tak ceroboh saat melintasi rel tak berpalang. Kita semua perlu tahu bahwa Kusta tidak menular lewat berjabat tangan, berpelukan, atau duduk bersebelahan. Juga tidak diturunkan ke bayi apabila ibu hamil menderita Kusta. Jokongan, Keluarga atau kerabat atau teman-teman dekat Untuk menimbulkan kepercayaan diri kita Itu sangat eh, penting pesan saya, tetap percaya diri Jangan putus asa Dan jangan pernah merasa minderlah Dengan kekurangan kita Jadikan kekurangan kita itu kelebihan kita Menjaga sistem kekebalan tubuh dan berperilaku hidup bersih adalah kunci pencegahan kusta. Kesehatan tubuh dan kesehatan mental menjadi perisai utama. Pak Agus, 34 tahun. Salah satu penyintas kusta yang tak kenal patah arang. Dia ciptaan Tuhan yang sempurna. Dia sama, seperti kita.